Pandemi ini tidak mengharuskan semuanya menjadi online. Oh, menarik. Penduduk, internet, penduduk Indonesia 262 juta, penduduk internetnya sudah 175 juta. Jadi kalau menurut saya, kalau transformasi digital, literasi digital itu kalau dibuat mudah bisa mudah. konteks bersalahnya kan sekarang memang uh, mau nggak mau kita tuh harus transisi ke digital gitu ya. Bagi seluruh, ya kalau misalnya bisa seluruh pengusaha UMKM uh, atau apa subsektor industri kreatif ya akan lebih bagus gitu. Karena selama kita tinggal di tengah-tengah pandemi ya itu adalah option atau pilihan yang kita punya gitu. Nah pertanyaan saya adalah Mas Adrian, apakah memang semua sektor industri kreatif ini bisa di online kan? Uh, kalau dikolaborasi kita melihat cukup unik gitu karena sebenarnya pandemi ini tidak mengharuskan semuanya menjadi online, tapi tentu ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan sehingga mereka bisa uh, istilahnya akan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Sambil contoh misalnya kita ada satu bisnis chain of barber shop sempat potong rambut, tempat potong rambut mau dimana online ya tetap harus, tidak nah bisa online, tetap harus ada ah, mana ada orangnya, kemudian ada yang potong ya. bedanya mungkin, kalau dulu hampir semuanya itu orang datang ke barbershop, gitu, kalau sekarang mulai banyak beberapa barbershop yang menjalankan sistem misalnya kayak group cooking, jadi mereka membuka untuk uh, empat orang di satu kantor nanti empat orang yang mau potong rambut tersebut akan print sama satu dua barber di jam yang tidak akan ada juga yang misalnya dari misalnya visit ke rumah gitu jadi combiner barber di dipanggil ke rumah gitu jadi memang kadang mindset ini sih yang sebenarnya agak menyesatkan jadi kalau misalnya kita ngomong mindset, digitalisasi seolah-olah semua harus online semua harus bikin aplikasi gitu padahal nggak semuanya yang aplikasi dan semuanya harus goes online biasanya pivotnya itu tidak menjadi aplikasi dulu. aplikasi akan menjadi pengopal untuk pivotnya hmm, I see, oke okay. kalau bicara mengenai transisi ke digital begitu ya ini kan uh, masyarakat Indonesia ini kan dari generasi macam-macam nih Pak Neil dan juga mungkin ada Adrian gitu ya hmm. Ada juga mungkin para pengusaha UMKM yang sudah keburu terintimidasi dengan teknologi gitu sehingga transisi mereka dari yang non digital analog ke digital itu nggak smooth gitu, nggak lancar, nggak mulus. Ini memang betul ya ditemui ya Pak di lapangan, Pak Nil? Ya. Yeah. Pastinya mbak, tapi kalau saya sih yakin ya, karena gini penduduk internet penduduk Indonesia 262 juta, penduduk internetnya sudah 175 juta Jadi kalau menurut saya, kalau transformasi digital, literasi digital itu kalau dibuat mudah bisa mudah Tapi memang ada beberapa hal yang yang yang tidak serta-merta juga ya, ya, ya, ya, yang tidak langsung begitu Tapi intinya kalau menurut saya, kalau dibuatkan transformasi secara mudah, secara yakin bisa Contoh kasus juga tadi yang sudah saya sampaikan ya gerakan bangga buatan Indonesia itu 2 juta UMKM dan targetnya nanti masih ada ada 50 juta lagi nih yang harus ditransformasikan dan kami yakin kalau eh, sekedar buka toko gitu ya untuk jualan mungkin. tapi nanti yang paling penting adalah gimana cara jualannya. Gimana mereka menarasikan apa namanya jualannya, mendeskripsikan cara jualannya itu itu mungkin yang lebih penting kalau menurut saya jadi lebih ke kontennya. Uh, yang bisa menjual, yang bisa juga menaikkan uh, termasuk juga kualitas ya kualitas Iya, iya. Oke, okay. oke. Okay. Last words dari masing-masing narasumber terserah mau siapa dulu? Mungkin dari uh, dari Joko dulu, kemudian Mas Wendy, kemudian Mas Adrian, kemudian Pak Neil. Silakan Joko. Uh, iya, um, tentunya para pelaku industri kreatif. Uh, semuanya sudah terbiasa bekerja keras ya uh, Sendiri Tapi kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah uh, Insentif fiskal dan non fiskal Itu akan sangat uh, berguna sekali di masa sekarang gitu. Dan kalau misalnya pemerintah bisa uh, Somehow memberikan uh, dukungan kepada industri kreatif dengan Tidak hanya menjadi event Organ, organ Membuat event gitu tetapi sesuatu yang lebih Apa ya Lebih bisa mendukung Industri kreatif secara keseluruhan Baik berupa kebijakan Atau insentif langsung Menurut saya akan menjadi satu Hal yang Membuat kita semua stakeholder Ada di satu meja yang sama gitu. Itu sih yang diharapkan Nice, thank you Joko, Mas Wendy? Jadi ya, yang aku memang kenapa bisa berlalu, gerak. Dan mulai bergerak lagi, karena memang terserang eh, ancaman yang ada sekarang adalah banyak ruang-ruang eh, pertunjukan, ruang-ruang seni -ruang kerja yang mau tutup. Dan sudah sekarat, eh, kondisinya sangat meriapinkan, banyak yang melakukan layoff terhadap eh, para pekerjanya pertunjukan-pertunjukan juga para keru nya, kru produksi atau band, mereka sekarang banyak yang import bukan lagi bekerja di industri itu ada yang bekerja uh, buruh kasar karena terserah virtual dan menciptakan benefit yang kebentar itu hanya sekedar sebuah mitigasi bukan sebuah solusi yang panjang. Mas Adrian oke mungkin kalau dari saya sebenarnya di pembicaraan ini ini ringan riset karena kalau melihat ya, lihat dari beberapa bisnis terakhir di Amerika biasanya setelah krisis itu akan muncul banyak polis baru pusat-pusat perusahaan baru yang bisa take in ini tapi buat para fokus startup terutama yang mungkin masih di early stage ini buat mereka kata, buang semalak amat dan di sisi banyak opportunity yang mereka know, ya. sisi lain mereka harus pikirin ke depan bisnisnya karena pada investor biasanya pada pada, pada mau mendukungnya. So kalau mungkin saya boleh menyampaikan harapan, ada teman-teman dari kalian, -teman, ada Pak Nia juga di sini, saya juga sering ajak ajak diskusi sama teman-teman lain yang running program-program startup, interview sama peminfo maupun dengan mereka. Tapi saya berharap kalau bisa programnya itu harus lebih jauh dari sekedar bukan selebrasional. Uh, maksud saya kalau kita lihat beberapa laboratorium di Indonesia itu kan banyaknya yang dibaking sama uh, corporate Nah sekarang saya rasa saatnya pemerintah bisa masuk juga gitu untuk support dengan program-program pengembangan, tapi uh, boleh sekedar asal sekali event beres, sekali event beres, tapi harus bisa menjawab kebutuhan dari Para para founder yang ini. Jadi ada follow up nya gitu ya, nggak cuma apa bingar-bingar di depan, nggak cuma jadi checklist gitu, tapi bener-bener ada impact. Enggak cuma bikin event. Iya. Betul, saya setuju. Bukan sekedar event, tapi lebih kabar bentuknya program. Jadi kebijakan yang sifatnya jangka panjang ya. Jadi bukan sekedar tabrak lari lah istilahnya gitu tidak. Dan sebetulnya kalau di digital kami kemarin modelnya memang model program. Jadi model inkubasi, tapi kita tidak melakukan inkubasi, tapi kita memfasilitasi terjadinya inkubasi. Uh, kemudian yang digital tadi uh, benar, Mas, uh, habis. Jadi kita memang uh, harus secara ekosistem ya, semuanya juga harus secara ekosistem. Uh, uh, apa namanya, pembentukannya bukan sekadar, bukan hanya perekraf kominto, tapi mungkin semua, bahkan kalau semua KL, karena nangkaitannya tadi seperti Mas Joko Anwar sampaikan, misalnya kalau insentif pajak saja, nah itu kan sudah domainnya Kementerian Keuangan, tapi kita juga harus bisa membantu teman-teman tadi, bagaimana cara meng Kementerian Keuangan, supaya bisa memberikan uh, apa solusi gitu ya. Terima kasih Pak Anil, terima kasih Joko Anwar. Terima kasih, Mas Wendy, dan juga terima kasih, Adrian, sudah berdiskusi. Harapannya memang betul-betul ada kolaborasi yang sangat erat, gitu, di antara stakeholders tadi. Joko Anwar juga sempat mengatakan, itu bentuknya segitiga, disitu ada pemerintah, disitu ada pelaku usaha, kemudian ada korporasi. Tapi ini saya tambahkan lagi, jadi bentuknya segi empat karena juga ada inkubator, seperti teman-teman dari kolaborasi. Thank you so much. Jaga kesehatan selalu. Ayo, kita. Hadapi tantangan ini bersama, kita maju bersama. Meskipun sekarang memang sedang sulit, but we can do it. Thank you so much. Demikian itulah uh, enaknya diobrolin di edisi kali ini. Saya Marisa Anita Underdiri. Sampai jumpa di lain waktu. Bye!